Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai eh ya teman-teman, ini proses pembuatan bopet dan lemari ya, teman-teman. Lemari lemari lemari dari aluminium ya, dari aluminium. Dan ini dalam proses pembuatannya ya, teman-teman. Oke, ini intro dulu. Dan ini teman-teman Lanjut lagi Dalam proses Pembuatan ya Ini bingkai-bingkai bupetnya ya Ini teman-teman Untuk bawah tutup Bingkai-bingkai Kemari atasnya nah, Ini teman-teman nah, Ini tempat TV Yang sudah jadi ya teman-teman Ukuran 2 meter ini ini ada dua unit, ya. Yang satunya masih belum selesai, ya. Kacanya kaca pintunya, nah, dan ini bingkai atasnya pepet dan satunya lagi untuk bingkai bawahnya Pepet Ini, nah, ini lemari-lemari ini dalam bingkai ini tinggal. Masang kacanya Dan ini tinggal menunggu Kaca pintunya ya Ini karena Kaca pintunya di Ukir ya Di ya Atau di kaca ukir Nah ini proses Masang Sapnya dan Kaca pintunya ya teman-teman Tuh ya teman-teman Begok Seka channel banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman Semoga channel Begok Seka ini bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman Atas Pembuatan atau tutorial-tutorial Bisa Berguna ya untuk teman-teman Mungkin ada yang mau coba Di rumah buat topet sendiri Dan ini hasil-hasilnya ya teman-teman lemari -teman. Bopet Dan tempat tv-nya Dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh